Hai hai hai Saat ini makin banyak orang merekam aktivitasnya untuk diunggah ke media sosial Tujuannya tidak lain dan tidak bukan biar viral dan banyak disukai orang Kebiasaan ini mulai muncul sejak banyak orang yang tiba-tiba jadi terkenal berkat unggahan video atau foto mereka di media sosial Berharap bisa ikut terkenal dan mendapat undangan kemana-mana Berbagai cara ditemu orang untuk jadi viral meski itu membahayakan seperti salah satunya aksi seorang pria dari Pakistan yang terekam dalam video TikTok yang diunggah akun ad ofisial. Baru-baru ini aksi pria dari Pakistan yang masuk kandang harimau dan mencoba menggodanya dari luar sangkar viral di media sosial. Meski tidak dilaporkan ada kejadian yang tidak diinginkan, tapi pria tersebut tampak syok dan pucat setelah tangannya tersangkut di sangkar harimau. Dalam video berdurasi 15 detik itu, awalnya memperlihatkan pria tersebut sengaja memasukkan tangan ke dalam sangkar besi. Melalui celah-celah sangkar itu, pria tersebut mencoba mengelus harimau yang sedang duduk santai di dalam kandang. Awalnya dia berhasil mengelus bagian punggung harimau tersebut. Merasa bisa mengelus si raja hutan, pria itu tampak tersenyum lebar. Setelah itu dia kemudian pindah ke bagian depan tubuh harimau tersebut. Kali ini dia mengelus telinga harimau tersebut. Terlihat dari gerakannya, pria itu sebenarnya takut untuk memasukkan tangan ke dalam sangkar hewan yang terkenal buas itu. Namun demi konten, dia berusaha memberanikan diri untuk menyentuh harimau berukuran cukup besar itu. Akhirnya, apa yang dikhawatirkan terjadi juga. Senyum lebar di bibirnya tiba-tiba lenyap begitu tangannya tersangkut di sangkar harimau. Wajah pria itu bahkan juga berubah pucat pasi. Saat menyadari tangannya tak bisa dikeluarkan dari lubang sangkar untuk sesaat. Untungnya harimau di dalam kandang hanya duduk santai dan terlihat tidak tertarik dengan ulah konyol pria itu. Pria itu akhirnya bisa melepaskan tangannya dari lubang sangkar, namun mukanya sudah pucat dan terlihat lemas. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sebelumnya juga sempat beredar sebuah video viral yang memperlihatkan seorang pengunjung kebun binatang Kasang Kulim, Kabupaten Kampar Riau ditarik oleh orang utan. Pria yang diketahui bernama Hasanul Arifin tersebut sempat ditarik baju hingga kakinya oleh hewan omnivora tersebut. Hasanal mengaku dirinya melanggar aturan kebun binatang dan melompati pembatas untuk membuat konten media sosial dengan orang utan itu. Rekaman dirinya menderita dan ketakutan akibat ulahnya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Hasanal meronta setelah ditarik oleh orang utan. Ia saat itu terlalu dekat dengan kandang orang utan yang menariknya. Hasanal meminta tolong kepada pengunjung lain karena cengkraman orang utan sulit untuk dilepaskan. Kemudian, salah seorang pria tampak mencoba menendang orang utan tersebut agar cengkeramannya dilepaskan. Akhirnya, setelah beberapa waktu menarik diri, Hasanal bisa melepaskan diri meski di akhir video kakinya hampir digigit oleh orang utan. Video tersebut kemudian viral di media sosial dan menghebohkan media sosial.